Harga emas hari ini 24 karat yang dijual di Pegadaian, Jumat 12 Agustus 2022, stagnan untuk cetakan Antam sedangkan cetakan UBS terkoreksi tipis. Berdasarkan informasi dari laman resmi Pegadaian, harga emas 24 karat Antam ukuran terkecil yakni 0,5 gram dijual seharga Rp567.000, sama dengan harga kemarin. Sementara itu, emas UBS dengan ukuran yang sama dijual pada harga Rp 515.000, juga sama dari harga kemarin. Untuk harga emas antam ukuran 1 gram, pegadaian menjual Rp 1.030.000, stagnan. Sementara itu, emas UBS dijual seharga Rp 964.000, turun Rp 1.000 dari harga Kamis, 11 Agustus 2022. Lebih lanjut,